Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Di video kali ini Saya sedikit ingin berbagi info Juga berbagi tutorial Cara membuat shower <tuh> Jadi uh, Membuat shower itu tidak harus Membeli Barang-barang mahal Jadi untuk di tempat ini Kamar mandi Yang kondisinya juga seperti ini Seperti yang dilihat Kan kalau diberi shower yang bagus juga sayang Harganya juga mahal Jadi untuk ini saya ingin membuat juga mempraktekkan cara membuat shower Walaupun dari bahan-bahan bekas namun e, hasilnya berkualitas Untuk bahan saya sudah persiapkan ini lor Ini paralon Untuk nantinya shower seperti ini Oke kita persiapkan untuk bahan-bahannya Untuk bahan-bahannya ini Kita memakai paralon bekas Nantinya kita tambahkan di sini Jadi sawarnya di sini Nanti bisa buat mandi Tidak perlu membeli bahan Ataupun membeli baru Cukup pakai ini Oke let's go Kita persiapkan dulu untuk bahan-bahannya Untuk bahan-bahan saya sudah persiapkan ini Pak Alon bekas lor. Ini ada L Ada ini drat Ini drat Terus ini tes apa ini kran sok kran Jadi nantinya kita akan oh, Untuk shower-nya sini nanti nah, Ini nanti untuk shower Oke okay. Jangan lama-lama, langsung kita dan juga ini, Lur. Ini adalah apa ini filter-filter yang nantinya kita akan mem, uh, mem, untuk membuat shower. Ya, ini dia. Nanti kita pasang di sini untuk paralonnya. Ini saya beli di online, harganya tidak sampai. Ribu. Nah, ini untuk uh, Pencepitnya ini. Nanti bisa di, uh, di ngelelur, nanti bengkok-bengkok lur. Dan juga ini do isolatif. Oke, okay, let's go kita cara membuatnya. Oke. Okay. dan sudah saya rakit langkah selanjutnya yaitu membuka dulu kerannya Lur ini untuk untuk yang tadi saya rakit sudah siap tinggal masang ini untuk shower-nya. ini untuk showernya nanti nah ini oke kita bungkan dulu untuk keran dari awal di dari situ terus ini untuk wudu lho jadi kalau wudu tinggal buka ini kita nggak usah pakai pasang selang lagi dan untuk ini ini adalah untuk membuka shower nya nanti saya paku disini saya belum saya paku ini untuk membuka shower nah shower nya disini ini Nah, ini untuk sawernya nanti nanti untuk sawar bisa di, nah, di bengkok juga bisa kalau mau tarik panjang masih bisa nah, ini bisa ditarik pak nah. ini saya beli di shopee ini lor. di toko bangunan juga ada harganya murah jadi memanfaatkan uh, tempat dan juga membuat sawar agar tidak memerlukan biaya banyak jadi shower itu tidak harus Beli yang mahal Bisa membuat sendiri Dan kalaupun tempat mandinya Masih seperti ini Kan sayang juga Kalau beli yang bagus Oke okay. uh, Jangan lupa like dan subscribe Jika Bermanfaat bisa di share Cara membuat shower hemat biaya hemat biaya namun hasilnya Luar biasa Oke okay, kita coba dan tray untuk shower nyalur